Hey guys, banjir lagi guys. Ini kejadian di wilayah Bailamin dan dua kecamatan Bunaken Kota Manado guys. Banjir guys. Air se pinggang orang dewasa guys. anda bisa lihat curah hujan lucu deras dari dari malam atau dini hari tadi sekitar jam 3 guys sampai pagi ini sekitar pukul delapan guys masih hujan ini kita lihat guys listrik mati guys Oke. Nah, ini ini jalan menuju ke Madrasah Tanasawiyah MTs Menalo. Keren. Oke lah. Oke. Oke. Air makin naik, guys. Hampir sudah Sebatas... enggak ada orang dewasa, guys. Boom. <tuk> nah, <tuk> dan, berat, tidak, itu, mana, mana? Ya. Saya tuh? Mau kemana mana, mana? Oh. tali, so Gang. tadi Oh, kan? eh. jam ya. Eh, ya. nah. nak dia Iyo, dia Iyo. Tosyo, itu air maju ke sana terus iya, iya, iya, air iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, air iya, iya, iya, iya, iya, さんの匂いはい。はい。さん <laughs> <laughs> yang rumah itu ya tak angka aspal. tak angka. Iya. Udah. Rusak aspal. Iya. Bagantung, kalau mau lewat bagantung kita lulus. Lewat sini, lepas. bagantung Aduh ya, Bang Ojek, bangkalan Ojek Ayo? Belum, belum. Aduh. dari Di Kuala Kangin. Air dari Kuala semua itu, Di situ dia ya, di ya. Yang belakang itu nyenak oh, berjalan kok. Biasanya kok nyenak begini ini. iyo. Oh, ternyata, ternyata. Jadi ini air saya okay. ikut asal ke sana kan? Biasanya so. naik ikut kuala kang, Ada. Bepegang di tali. mepegang di tali. Kumbang Pegang di tali. Ada dua orang yang mau mengejar kondisi <koh> bisa dilihat bahwa di yang risih kedua sebelah kanan guys itu air meluap dari kali guys. Jadi sekarang airnya sudah tidak mengikuti alur kali guys, tapi sudah meluap mengikuti jalan raya guys. Jadi bisa kita lihat Airnya langsung lurus Mengisi jalan raya Jadi sudah Kalinya sudah Airnya kesumbat Tapi situ guys Memang sudah terjadi penyimpitan sudah ada orang dewasa, setinggi dada orang dewasa guys. Begantung yang melepas Jadi di belakang gereja ini ada sungai guys Yang itu sudah kesumbat atau menjadi kecil guys Jadi airnya meluat ke jalan guys itu suka Awas skor. Waduh sabun pekan nang ayang ini. Gandang ayang ayam, ayam ayam dia, ada di posisi Ada Besok itu bukan karena, karena ayam tadi kan eh? ayam tahanin talian yeah. sebentar Oke okay guys, terima kasih sudah menonton guys. Mohon mudahan guys. Oke. Ini eh lagi. Lalu, sa. Eh, marknya ini lebih tinggi masuk sini. Yang lalu itu lebih sampai... Itu itu yang lalu nyana sampai di belakang sana. Kalau Pak Abu masuk lagi, enggak usah situ mereka tiga Iya, seturung Cuma nyana masuk sama dengan ini. Enggak boleh. Jangan masuk sampai. Hei. We yeah. Di inilah, di inilah, di inilah. Rumah separi, badan rumah tinggi air daya <t plaque> Memang deh, karsawan okay.